Waspadai harga emas masih bullish. Secara umum, bias harian pergerakan emas US diterlihat masih berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi.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 Sebaliknya waspadai jika harga emas USD terus bergerak ke bawah dan menembus level 1775.45, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1766.85. Sekian analisa forex untuk tanggal 21 Oktober tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212